Analisa GBPUS di tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan GBPUS di secara keseluruhan berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih akan bergerak turun lebih lanjut ke sekitar area 1.33650, cermati pergerakan GBPUS jika terus bertahan di bawah area 1.34100, karena ada potensi GBPUS kembali bergerak turun ke sekitar area 1.33650, Sebaliknya waspadai jika GBP USD berhasil menembus ke atas area 1.34100 karena ada potensi GBP USD berbalik bullish ke sekitar area 1.34402. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983